serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan selalu kabar positif dan kabar baik seputar idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar tentunya Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada sebuah kabar spesial para sahabat ya kembali tak henti-hentinya kabar acara Welcome BBL diinformasikan ini langsung dari Indosiar, bersahabat ya, yang mana tentunya tinggal menghitung jam saja menuju "Welcome BBL". Jangan sampai lupa saksikan "Welcome BBL" hari ini. pukul 1900 waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di Indosiar dan video.com. Itulah kalimat gansan info yang dituliskan oleh Indosiar. Tentu kalian semua jangan sampai lupa dicatat jamnya, bersahabat ya, di sini ada deretan artis dan sahabat-sahabat yang akan mengisi acara malam hari ini. Perhatikan di sebuah info yang tentunya diposting oleh Indosier. Untuk host ada Irfan Hakim, Indra Bekti, Rara Lida dan Jirayut DA Asia. Lesti Rizky Bilar, Meligo Slaw DA, DA, DA, DA, DA, dan Dea, Ati Dea, Aulia Dea, Putri Dea, Rafli Dea, dan Ega Dea Meli Lida, Nia Lida, Lida, Lida, Gunawan Lida, Randal Lida, Ridwan Lida, Fikoh Lida, dan Fomal Usasuki al Basuki Surojo, Mama Ella, Binan Jamilatu Sadia Itulah yang akan mengisi acara di Welcome BBL malam hari ini, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan. Untuk selalu menyaksikan acara yang paling kita tunggu, yang paling kita nantikan. Maaf ya, mimin ingetin kalian terus soalnya nggak sabar banget, kata Indosiar, sahabat ya. Pastinya kita semua dibuat nggak sabar. Pengen melihat wajah imut dari BBL, sahabat ya. Dan tentu untuk berikutnya juga info resmi dari Dede Lesti Kejora di akun laman Instagramnya Mengunggah sebuah postingan yang menini info untuk kita semua persahabat ya. Jangan sampai lupa malam ini kata Dede Lesti kejora Makin dibuat nggak sabar Bundanya BBL langsung menginfokan persahabat yang lewat akun Instagram pribadi miliknya Mudah-mudahan acara nanti malam diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan amin ya robbal alamin dan kita lihat juga keunggahan berikutnya persahabat ya ini ada sebuah postingan dari Lesnar Aneskorsy Maripos kembali info postingan dari Indosiar. Di sini ada yang membuat tentunya fans sejati berkomentar soal pengisi acara. Di situ ada tertera nama Atida Persahabat ya. Perhatikan di kolom komentar nih, perhatikan Persahabat ya. Ada komentar dari akun Instagram alufi family 24. Sebelum ada yang nanya, kok ada atida? Itu salah mengetikkan kayaknya. Yang dimaksud ati Kimora, istrinya Papa Phil dan persahabat ya. Mimin Indosiar lagi kurang fokus, soalnya diminum air kendi bukan aqua. Wow, ikut <laughs> banget ya. kodong doang kalau lihat pasangan inda siar pasti happy banget. Wk itu balasan komentar dari postingan ini ada juga komentar lain diberikan dari akun Kartika Ike sembilan Mengatakan, pengen ketawa Emang punya muka, Tirta kodong mau datang Di acaranya Lesti, makan rezeki Dari orang yang dibully dong Aduh, <tuh> yuk sudah persahabat ya, Kita fokus saja dengan kabar bahagia Tentunya malam ini Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Dan sukses, amin Untuk berikutnya juga, ada sebuah kabar Bahagia untuk kita semua, Alhamdulillah Untuk single terbaru Dedek Lesti, Lentera Ini sudah masuk di 21 trend ini sih luar biasa banget. Berikan kekompakan dan kesulitan para fans sejati yang selalu mendukung karya-karya terbaik dari Dedek Olasti maupun karya dari Rizky Bilar. Semoga saja bersama yang bisa trending nomor satu. Yuk, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semua. Dan untuk kabar berikutnya, ada kabar terbaru dari ANTV. ANTV menginfokan bahwa besok, jangan sampai lupa. Untuk menyaksikan acara Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku setiap hari Minggu jam sepuluh kosong waktu Indonesia Barat di Antv persahabat ya kembali jam tayangnya cuma berubah sedikit saja sebelumnya jam setengah sepuluh sekarang sudah tepat jam sepuluh pagi yuk sama-sama kita kompak juga mendukung karya-karya terbaik Lesnar Entertainment dan perhatikan juga nih di sini ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh Antv Cinta Abadi Lesnar tetaplah setia bersamaku hari Minggu 9 Januari 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Barat untuk besok ini episode terbaru persahabat ya perhatikan Waduh, baju BBL menghilang nih. Antena lovers, Papa Bilar langsung menjadi detektif. Kira-kira ketemu nggak ya nonton buat tahu jawabannya? Tuh, kali ini ada episode terbaru untuk kita semua. Coba perhatikan cuplikan untuk episode. Besok persahabat ya cinta abadi Lestari Ini sih, cute banget ya kakak Bilar Pakai dot tuh <laughs> Lucu seru abis pokoknya Apalagi kita melihat bunda Lesli lagi gendong baby Masya Allah makin bahagia banget ya Mudah-mudahan ratingnya bisa naik Dan selalu banyak mensupport karya-karya Dari Leslar team dan idola kesayangan kita Lesti Rizky Bilar